Tinggalkan dan memberikan nomor kontak apapun. Jadi, apabila nanti ada yang mengaku-ngaku dari channel YouTube Info Pinjol terbaru, maka fix itu adalah penipuan. Baik ya, hari ini kita pengen ngebahas tentang debt collector atau mungkin tentang debt collection dari beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin hari ini sering kalian temukan, sering kalian lihat karena mereka mengirimkan pesan dan foto-foto, dan hari ini itu menjadi sebuah masalah. Hari ini kalian masih terus membiarkan diri kalian terbelenggu dengan pemikiran kalian sendiri. Dan hari ini kalian masih terus menakut-nakuti diri kalian sendiri dengan cara ya berpikir yang aneh-aneh, ya berpikiran yang negatif. Sementara kita harus bisa bersikap tenang dan tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Ya. Jadi hari ini siapa yang sudah pernah melihat foto atau mungkin beberapa rekaman video yang dikirimkan oleh pihak DC melalui WhatsApp. Atau mungkin pesan-pesan bahwasannya mereka sudah berada di lokasi rumah kalian. Dan hari ini tentunya itu akan membuat panik. Dan ada yang lebih aneh lagi, Bang, ya. Mereka itu sudah mengirimkan foto yang Lokasi rumah itu dekat dengan alamat yang kalian cantumkan di aplikasi pinjol Kok bisa ya bang dan ini tentunya akan membuat kita was-was akan membuat kita panik ya Dan hari ini kita pengen ngejelasin itu Jadi hari ini mungkin yang sedang galbay pinjol itu ya bukan cuma kalian saja dan pengalamannya hampir sama dan serupa Hari ini banyak yang sudah mendapatkan pesan-pesan yang menyeramkan, menakutkan, dan menakut-nakuti, dan kalian masih mengikuti semua ritme permainan dari DC-DC pinjol ini. Jadi begini, ya, mungkin ada yang pernah ngedapetin foto, bahwasannya debt collector lapangannya itu menggunakan tato, berkulit hitam, ya, berambut gimbal, dan cukup menyeramkan lah ya. Dan hari ini coba kita lihat dulu, pelan-pelan ya, kita pengen cek. Dan ternyata Beberapa foto yang mereka gunakan itu Mereka ambil dari google Ya dan Ada lagi ya model dari Debt collection yang menagih kalian itu Melalui WA itu Ada yang mengambil foto-foto Dari debitur yang galbay Ya itu untuk aplikasi-aplikasi Pinjol ilegal yang memang Bisa meretas dan mengakses foto Dan video yang ada di handphone kita Makanya wajah penagih dari DC pinjol melalui WA itu berganti-ganti. Bahkan kadang-kadang gue ngelihat ada fotonya yang lumayan cakep, ya kan? Ada yang fotonya memang, ya itu seperti orang-orang yang baik, tapi digunakan menjadi foto DC. Dan itu banyak diambil dari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal. Mereka mengambil foto yang ada di handphone kalian dan mereka menjadikan itu sebagai foto penagihan. Atau tim penagih dari aplikasi pinjol tersebut. Jadi pada hari ini kita tuh pengen mengajak kalian itu ya coba untuk berpikir secara positif lah. Supaya nanti hasilnya juga ikut positif. Hari ini banyak dari teman-teman kita tuh menghabiskan energi dalam kehidupan sehari-harinya hanya untuk memikirkan Bang bagaimana Bang kalau seandainya DC pinjol ini benaran datang Bang. Bang bagaimana kalau seandainya mereka itu menagih ke kantor bang. Bang bagaimana nanti kalau seandainya mereka melakukan penyebaran data. Nah pada situasi dan kondisi seperti ini kita harus bisa mengontrol emosi dan pemikiran kita. Supaya kita tidak salah dalam mengambil langkah apa yang akan kita lakukan untuk di kemudian hari. Nah untuk teman-teman ya, yang sedang panik hari ini. Karena hari ini banyak yang belum mampu melakukan pembayaran itu dengan berbagai macam alasan untuk foto tim penagihan yang tadi kita jelaskan sudah terjawab ya dan hari ini sangat jarang ya ditemukan bahwasannya tim penagihan itu menggunakan foto profil aslinya apalagi untuk di tim pinjol ilegal itu mereka nggak mau memperlihatkan mereka itu siapa lokasinya di mana sementara akan jauh berbeda ketika dengan pinjol-pinjol legal ojk itu jelas ya Jelas kantornya di mana, mereka harus taat tunduk patuh pada semua peraturan yang sudah dijadikan SOP ketika melakukan penagihan. Jadi, jangan buru-buru panik, banyak foto yang mereka ambil itu dari Google, dari nasabah debitur mereka, mereka jadikan foto profil tim penagihan. Jadi, udah terjawab. Nah tentang debt collector lapangan ya Tidak semua debt collector lapangan itu beringas Tidak semua debt collector lapangan itu akan mempermalukan kalian Dan itu memang tidak boleh hari ini Kalau seandainya hal itu terjadi kalian bisa langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian Karena itu sudah melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Nah jadi kalau seandainya yang hari ini kalian khawatirkan itu adalah debt collector lapangan yang melakukan kunjungan ke rumah Coba untuk lebih rileks lebih ya, coba untuk berpikir positif dan coba anggap dulu ya bahwasannya ketika nanti debt collector lapangan ini datang Maka kita akan menjalin silaturahmi yang baru, jadi dianggap ringan aja Jangan sesuatu yang sebenarnya ini tidak besar dibesar-besarkan dengan cara berpikir yang aneh ya Hari ini orang yang paling tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri, dan orang yang paling bisa menasehati diri kita itu adalah diri kita sendiri juga. Jadi percuma saja memang kalau kita terus-terusan cuap-cuap di sini. Kalau kalian memang belum bisa mengontrol rasa takut, eh ya, mengontrol rasa panik, dan masih terus saja membiarkan diri kalian terbelenggu dengan pemikiran-pemikiran yang negatif, maka semuanya akan sia-sia. Jadi cobalah untuk lebih tenang ya sambil berfokus mengumpulkan uang Ya gue yakin banget lah semua orang yang hari ini bermasalah dengan aplikasi pinjol ini Pada awalnya juga tidak ingin menjadikan sebuah masalah ini menjadi masalah yang besar Dan jelas ya orang-orang yang hari ini berhubungan dengan pinjol yang masih terus uh, dikejar-kejar ya Sama aplikasi-aplikasi pinjol ini hidup kita tidak akan tenang Jadi hari ini yang bisa menciptakan ketenangan dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri dan hari ini banyak dari teman-teman kita tuh yang udah tahu ya. Ini kalau gue pikirin ya, misalnya kalian terus-terus saja -terus membaca pesan-pesan yang mereka kirimkan, dan kalian setelah membaca langsung bad mood, langsung berubah 90 derajat. Dan hari ini kalian tidak menghilangkan apa yang menjadi masalah, kalian masih tetap memelihara dan membaca ya. Pesan-pesan uh, yang mereka kirimkan, coba dibawa enjoy. Yang penting di awal, gue pengen mengajak kita semua itu untuk membersihkan niat, meluruskan niat kita. Nah, ya. kita akan bayar nanti utang ini ketika memang kita memang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran. Jadi kalau memang nanti kita sudah punya uang Kita juga akan tidak mau lagi berurusan dengan aplikasi-aplikasi pinjol ini Jadi udah cukup jelas masalah tentang foto-foto yang tadi aku pengen fokuskan pada video ini Itu sudah terjawab ya Tidak semua foto yang digunakan tim Deep collection ketika menagih kalian itu adalah foto asli wajah mereka Jadi jangan bersuujon John ya Apalagi uh, menganggap bahwasannya mereka itu benar-benar dari tim gold debt, debt collection penagihan dari aplikasi pinjol tersebut Oke okay, ya jadi mungkin itu dulu yang bisa sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua untuk teman-teman yang mungkin jawabannya belum eh yang pertanyaannya belum terjawab di kolom komentar silahkan untuk terus bertanya di video-video yang terbaru kita usahakan dia cepet ya karena kita per hari ini cuman ngebalas mungkin ya, tuh 5 sampai dengan 10 pertanyaan di setiap kolom video Oke jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.